Hai, hai, hai, everybody! Welcome back to my channel. Kembali lagi sama gue di sini, dan seperti biasa di channel kali ini, gue akan memberikan tips dan triknya mengenai info-info slot gacornya di sini, ya. Oke, okay, dan ya, seperti biasa, gue main di gameplay pragmatik, ya. Gue main di Zeus, di sini gue tempur lagi bareng si Uus, dan... Sini gua bawa modal 100ribuan ya gua langsung start aja di bed 4800 Oke okay, gua langsung start aja di bed 4800 oke okay ya kita langsung gasken gasken dulu kita Spin spin manjalita ya Spin Spin manjalita nyocol-nyocol santuy ya kita pemanasan dulu aja di sini ya gue main santai aja ya, pokoknya di sini gue juga main dengan pola simple ya semoga sih mudah untuk dipahami buat kalian ya khususnya para slotter ya Oke walaupun di sini kurang bagus tapi nggak apa-apa ya tetap gue lanjutin karena memang ya nanggung juga ya. Oke kita gaskan yuk di spin cepat 20 kali ya gue masih main di band 4800 yang pasti buat kalian simak sema terus aja videonya jangan ada yang di skip biar nggak ketinggalan info-info dari gue ya oke okay. makanya jangan lupa untuk dibantu support channel gue di like comment share dan di subscribe oke okay. Pokoknya kalian juga jangan lupa untuk aktifin notifikasi lonceng karena itu paling penting sekali ya paling penting banget, oke okay, buat kalian ya biar kalian tuh dapetin notif terus dari gue setiap hari ya, oke okay, dan ya pasti kalian juga nggak perlu khawatir di sini gue bakal. Uh, ke kalian untuk tips dan triknya ya mengenai info bocoran RTP dan juga pola-pola gacornya. Oke, okay, kita kaskan dulu aja ya. Di sini gue lagi main di situs yang pastinya ini the best banget ya, rekomend banget buat kalian khususnya para slotter ya. Oke, okay, di sini gue main di situs permen 138. Ya, gue lagi main di situs permen 138. Ya pastinya buat kalian juga nih yang mau join bareng gue sini Boleh-boleh banget ya Besti ya Oke kita pantau-pantau dulu aja di sini ya Putaran demi putaran mudah-mudahan si hasilnya juga memuaskan Dan semoga aja si hari ini gue bisa mendapatkan cuan-cuan yang banyak ya dari si Uus Oke slot dulu mantap jiwa kali 10 connect mampus gak tuh Nice cangkirnya dapat juga nih Besti slot lagi wow Luar biasa banget nih Kali 8, kali 10 Dan cincinnya juga dapet Ini luar biasa banget ya sayang ya Ini meledak langsung dong 470.000 Luar biasa ya Mantap juga Digaskan-gaskan dulu ya Oke Lanjut-lanjut lagi Sepin-sepin Manjalita Oke, okay, turboin aja 20 kali ya, di ke 12.500 belas ribu lima Di sini gue dan naikin bednya. Oke okay, kita gaskan dulu nih mudah-mudahan hasilnya juga memuaskan ya Besti Pokoknya nggak usah sepaneng ya santai aja sambil ngopi udut ya biar lebih nikmat Oke okay. Uh kali 20 nya luar biasa sekali ya Besi. Oke okay, 240.000 ribu nih bisa nih ya Oke, okay, digaskan-gaskan dulu aja. Pokoknya, buat teman-teman yang belum join di Permen 138, langsung aja dihajar ya. Oke, okay? dan semoga pola-pola ini yang gue bagikan bisa membantu kalian juga untuk bisa dapetin profit ya, Besti. Walaupun mungkin gak dapetin jackpot ataupun max win, yang penting kita bisa dapetin profit. Oke, okay? pokoknya gak usah terlalu nafsu juga mainnya. Santai-santai aja, enjoy-enjoy aja. Oke, okay, sensasional. Wow! ini luar biasa banget the best banget ya Besti. lumayan juga nih bisa dapetin cuan-cuannya ya udah dapetin empat jutaan akhirnya jackpot juga nih Oke okay, nice Pokoknya buat teman-teman juga nih ya jadikan tontonan ini sebagai hiburan saja dan pasti hanya untuk usia 18 tahun ya Buat yang merasa belum cukup umur di skip aja dan tentunya juga jangan pernah ya dijadikan sebagai mata pencarian sehari-hari ya Peti Oke okay. Dan mungkin di sini juga gue gak butuh waktu lama lagi karena gue juga udah dapetin cuan-cuan yang mantap jiwa dong ini bener-bener nikmat mana yang kau dustakan sayang Oke okay? semoga sih kalian juga bisa dapetin cuan-cuan yang banyak dapetin uh, kemenangan yang besar juga bahkan bisa lebih dari gue di sini ya. pokoknya kalian santai aja main feeling gitu ya kalau saya terlalu brutal juga dan ya gue harap sih kalian gausah yang terlalu serius ya untuk uh, Bermain di permainan game slot online ini ya Karena kita kan nggak tahu juga bakal dapet profit atau sebaliknya Yang pasti sih kita sudah berusaha ya Jadi ya udah nikmatin aja permainan ini Trot lagi 4,8 juta dong Oke digaskan-gaskan dulu Akhirnya saldo gue berada di angka 5 juta ya Ini sih udah fix banget di sini gue bakal langsung sikat aja gue juga mau rehat-rehat dulu yang penting kopi sobat gue aman ya oke okay. dan gue juga mau ngucapin terima kasih banyak buat semuanya nih di sini yang sudah selalu support ya jangan lupa untuk di subscribe ya jangan lupa juga semoga info-infonya juga bermanfaat buat kalian semuanya thank you thank you yang udah nontonin dari awal sampai akhir ya besi Mau semangat para pejuang sensasional, gue tunggu kabar-kabar baik dari kalian semuanya di sini. Dan gue rasa cukup untuk game kali ini, gue izin pamit sampai ketemu lagi di video berikutnya. Oke, salam sensasional, bye.